1 2 1,2,3 satu dua tiga, jangan disentuh, jangan disentuh, satu dua tiga, satu dua tiga. Satu, dua. Tiga. Satu, dua. Dua, tiga, empat Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga, Satu, dua, tiga. Habis